Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Bagi para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru di pagi hari ini, ada kabar spesial bahagia juga buat kita semua para fans. Ada ungan dari IGS -nya Kak Novi, prasabat, ya, ada unggahan dari IG, nya Nianka, Novi, dan persahabatnya. Ada sebuah unggahan postingan si Utoni Tony, Kita lihat untuk juga ikut ke puncak, ya. Untuk menemani papa utonya nih Rizky Billar luar biasa Kita mendapatkan cover spesial Yang malah tentunya kita mendapatkan spesial juga dari si Utoni yang ikut jalan-jalan ke puncak Bogor. Persahabat ya, ada sebuah caption yang dituliskan oleh Kak Novi Mohon maaf agak sombong, memang anak pertamanya Pak Bos Muhammad Rizky Bilar ini ya Jangankan senyum, menoleh saja ia tak sudi aduh Bengek banget persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar dan kejutan spesial cidukan vitamin bahagia persahabat ya dari idola kesaingan kita berikutnya kita lihat keunggahan selanjutnya di sini wow kanovi berada di puncak juga persahabat yang luar biasa kita mendapatkan spesial bahagia juga dari kanovi persahabat ya akankah ada kejutan cidukan vitamin dari elasti dan rezeki bilar kita lihat keunggahan selanjutnya terpantau ada mobil Lesnar di situ bersahabat ya luar biasa kayaknya di Lesti juga ikut ke Bogor bersahabatnya kita nggak tahu saja mudah-mudahan ada cirukan vitamin bahagia yang kita dapatkan dari les tidak dan resep bilar hari ini Postingan tersebut juga terdiri post kembali oleh akun Lesa Lovers Anus Padang. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, Selamat pagi Kak Novi dengan suasana puncak di pagi hari. Semoga segala aktivitas semua tim di sana berjalan dengan lancar. Amin ya Allah, have fun semuanya dan sehat selalu ya. Amin. Itulah dukungan doa support persahabatnya yang selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Gilar. Dalam musingan tersebut juga, para sahabat, ya tentunya ada komentar dari akun Rina Marlina 639 mengatakan, Kita doain yuk semoga diperlancar segala rangkaian Leslar tinggal 16 hari lagi menuju hari h semoga PPKM-nya enggak diperpanjang amin doakan yang terbaik. Untuk rangkaian acara pernikahan Leslar mudah-mudahan diberikan kelancaran amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu chidokan vitamin selanjutnya, bersahabat yang tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya seputar Les Tidak Rizky Dilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.